Bye. <laughs>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 Roy Kiyoshi si persahabat dia, ya, menurut koko Dede sama Abang Bilar itu adalah orang baik ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut permintaan maaf koko Roy ke Dede dan Abang Masya Allah Alhamdulillah big respect sama orang-orang yang minta maaf dan mengakui kesalahannya tentu banyak sekali menjadi komentar hingga respon dari para fans Yani dari akun Sarang Lesler mengatakan dalam kolom komentar, dia kemarin ramal umur bufir alhamdulillah dia masih punya itikat baik buat minta maaf. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Francisca6633 mengatakan. Big respect buat Koko yang udah gentle minta maaf Semoga ini jadi pelajaran buat job ramal Untuk menjalankan pekerjaan ramal Tidak melampaui kuasa Allah Ingat ada azab. Wow. <gifat> Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Delvina Anscor Leslar situ dikatakan Alhamdulillah akhirnya meminta maaf Tapi sebelum Koko Roy minta maaf Insya Allah kamu semua little lover sudah memaafkan persahabat ya kita semua Leslar lovers Sponsinya Memaafkan untuk kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut, yang mana tentunya, selain orang tersebut meminta maaf atas kita tentunya sebagai fans yang baik, tetap kompak, tetap solid, selalu mendoakan, mendukung, mensupport buat Lesti dan Rizky Bilal. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Tehlisna, yang mana Tehlisna mengunggah sebuah postingan kebersamaannya bersama Dede Lesti. Ayah eh, kejora Rizky Makeup dan tentunya Kak Arifi Persahabat ya. Ada kalimat caption yang ditujukan tentunya khusus ke Rizky Makeup nih Persahabat. Di situ dikatakan kamu tidak pernah terlalu tua untuk memiliki cita-cita yang baru. Selamat ulang tahun sahabat At Makeup Semoga Allah memberimu umur panjang yang penuh dengan manfaat dan kebaikan. Amin. Kurang lengkap foto ini, gak ada bang Boril. Katanya ya. terlihat, tentunya ucapan selamat diberikan juga kepada kak Rizki makeup yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan. Dan dulu postingan tersebut juga ada komentar dari akun Faulina Aster mengatakan Baratawah fi umri gorjev sehat sukses berkah dan barokah dunia wal akhirat amin ya Allah Luar biasa persahabatnya. ya Dukungan dari fans memang tentunya tak henti-hentinya Kita doakan yang terbaik untuk keluarga Lesnar Selanjutnya ada sebuah unggahan persahabatnya sebelumnya Bang Benny tentunya mengunggah sebuah postingan foto terbarunya kemarin persahabat ya dengan caption apa benar gua kurusan ya bukan bukannya udah kurus WKWKWK WK, WK, kata Bang Ben persahabat ya tentunya gercep banget nih ada like dari calon adik Rizky Bilar ada komentar dari akun Lesalovatik senjir katanya Rizky Bilar gercep amat loh ngelike Wow <laughs> tentunya dengan gercep persahabatnya baru diunggah langsung di like oleh abang Bilar ini menunjukkan bahwa hubungan antara abang dan adik ipar semakin akrab dan semakin harmonis kita makin bangga dan kita makin bahagia melihatnya persahabat ya doakan yang terbaik selalu untuk lesti maupun Rizky Bilar selanjutnya persahabat ada unggahan spesial dari Bang Ariel. yang mana Bang Aril baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbarunya tentunya di lokasi syuting JWB persahabat ya. Hari ini kembali beraktivitas, Rizky Bilar syuting di acara sinetron jwb 2 Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan dan tentunya sukseskan untuk hari ini. Kita doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan kita. Ada kalimat kesan juga yang dituliskan dalam pasangan tersebut. Bismillah, di sini aja dulu. Semoga lancar selalu hari ini. Amin. Wow, luar biasa, sahabat, -sahabat ya tentunya masih syuting doakan yang terbaik untuk idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan disehatkan selalu luar biasa bagi ya, dukungan dari orang-orang terdekat untuk Rizky Billar salah satunya dari Bang Ariel yang selalu mendukung penuh mendoakan mensupport buat Lesti dan Rizky Billar kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat mudah-mudahan ini ada kejutan hari ini dari idola kita atau pencingin channel ini Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? selain berkomentar Bang ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi